Harga emas hari ini yang dijual di Pegadaian, Selasa, 27 September 2022, terpantau turun untuk cetakan UBS, sedangkan Antam stagnan. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp531.000, sama dengan harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp 488.000, turun Rp 2.000 dari perdagangan kemarin. Untuk emas antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 960.000, sama seperti kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp 915.000, turun Rp 3.000. Lebih lanjut, Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.564.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.485.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.070.000. Sekian harga emas untuk tanggal 27 September 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.